Nah, selamat pagi teman-teman. Kita barusan selesai olah nafas, tapi sekarang saya rekam. Kita mau olahraga, body stretching. Ya ini alat-alat ini sebenarnya awalnya istri yang beli. Ada beberapa warna, lima warna. Tiap warna beda ketebalan. Ya mulai aja dengan yang paling tipis. Yang tidak punya alat pun nggak masalah. Tanpa ketebalan pun, oke. Okay. Ya tanpa alat pun nggak masalah. Oke, okay, saya tunjukkan satu lagi alat. Yang dipakai istri saya untuk latihan lutut waktu dia sempat nggak bisa jalan ya nggak bisa berdiri mah ya awalnya nggak jalan pakai pakai tongkat kalau ke airport ya pakai kursi kesiro roda gitu ya sudah bersama berhasil satu bulan di MRI kelihatan menikusnya robek ya lalu ya dokter anak-anak juga udah pak operasi aja operasi aja operasi lutut itu sekitar 175 juta. Ya. Bukan soal mahalnya sih sebenarnya. Coba deh apa hebat tuh olah nafas terutama olahraga. Ya, jadi kalau yang sakit lutut ini ini bola, bola untuk yoga gitu ya. Tekan tekan tekan itu otot yang lain ya kalaupunlah bola ya. Hari ini nanti kita pakai uh, karet seberapa yang bisa. Nah, di saya masih punya alat satu lagi ya. Ini untuk untuk nambah beban di kaki jadi semua gerakan-gerakan kaki pemberat dikasih seperti ini supaya lutut kuat, otot-otot sini? otot paha itu kuat. Karena kan begini ya. Ini tulang atas, ini tulang bawah. Ini tempurung lutut kan ada pudernya nih. Nah, antara antara tulang-tulang itu ada bantalan, itulah meniskus. Nah, kenapa meniskus robek atau tipis tulangnya neken ke bawah? Kenapa neken karena tulang ini sebenarnya ada otot-otot ada yang memegang, ya. Jadi kan ini otot, kalau ini ototnya kuat, ini ototnya kuat maka itu lebih tulang, tulangnya ditahan. Tapi kalau ototnya nggak kuat, nangkeng. Makanya latihan otot. Dan hebatnya itu tubuh itu cepat ya, walaupun istri saya, kan saya umur 60, istri 58. Kira-kira latihan satu bulan latihan otot itu dua minggu aja udah mulai terasa membaik membaik dulu latihan otot begitu dua minggu aja dah nggak pakai tongkat terus sekarang ya sudah berjalan karena itu September kita mulai latihan September Oktober November ya tiga bulan udah jalannya udah enakan naik tangga nggak masalah ya naik sepeda ada pakai dulu naik sepeda itu dalam waktu tiga minggu latihan aja udah naik sepeda jadi otot kita itu cepat sekali diperbaiki ya asal dilatih nah salah satunya juga ini ini punya istri makanya banyak Warnanya pink. <laughs> Nanti saya mau beli yang bisa ditambah tambah tambah sehingga menjadi satu eh, 2 kilo gitu ya. Ada kayak kayak bar gitu, tali lalu dimasukin mau beratnya berapa. Tapi di punya istri saya mau pasang ya untuk latihan otot. Jadi latihan otot bisa pakai tali, bisa pakai uh, beban ya taruh di kaki. Ada yang bagus sekarang ada yang bisa itu kayak kayak bar gitu ya. Jadi bisa diatur mau uh, berapa gerak ya. Dia pakai ini, di ya, di ya. okay. nah, nah, sekarang body dulu. Ya. Tarik nafas ke belak, satu, dua, tiga, bisa detik sampai di atas, ditemukan, lalu. Orang Jawa bilang gulat, gitu ya. Tarik aja tarik, sambil tarik nafas, sambil tarik badan. Lalu lepas, lepas lagi pelan-pelan. Nikmati gerakan, ya. Nik di sini rakyatnya bergerak, bergerak, orang menari. Nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. Nafasnya di sisa pelan-pelan, rasa mengalir. Jadi. Kita fokus pada gerakan. Kalau mau lihat lihat dulu ke layar, lihat-lihat saya gerakannya harus lalu mengaik, ya. Kita mulai hitungannya masing-masing. Saya akan bikin apa? 1, satu, dua, tiga. Nanti ada cuma lima detik. Tapi ada yang nafasnya sampai di belakang dua belas detik. Kita hitung masing-masing ya. Kita mulai lakukan tiga 4 kali. Mulai. Ya, cukup. Sekarang kita ya Sekarang kita angkat uh, kaki, tarik nafas, sekali diangkat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kami turunkan tujuh enam lima empat tiga dua satu lalu ganti kaki sebelahnya uh, ya mau pakai tali juga boleh hari ini kita pakai saya pakai pemberat ya tanpa tali tanpa pemberat pun nggak masalah ya bertahap mulai Ya cukup sekarang kita seperti gerakan mengayuh sepeda ya jadi ya, tumis, ya. tangan di bawah kepala tarik nafas sikut ketemu dengkul buang nafas kembali ke posisi semula tarik nafas lepas nafas pelan pelan nikmati nafasnya kita mulai. Ganti yang kaki kiri, kaki kanan, lupa kiri, lupa kanan, ya, yang lain. Oke, cukup Sekarang kita peluk kaki yang kiri, yang kanan Kalau menunggu sebentar, kita lakukan juga Ya, kita peluk kaki kita, kita koyang kiri, koyang kanan Oke, sekarang cukup. Kalau mau berdiri, yang aman, tuh. Posisi dari tidur mau berdiri, maka kita kayak kaki tekuk, dirobohkan, tangan taruh di bawah kepala, tangan begini, lalu diangkat. Nah, jadi, kita tinggal nggak sakit. Ya, nah, sekarang tinggal kupu-kupu. Kita kupu -kupu nah, dulu kita pegang, kita sudah badan ditegakkan. Badan ditegakkan terus kita goyangkan uh, kakinya ya. Nah, cukup, Sekarang kita harus saya paling suka tepuk-tepuk sambil kata-kata sugesti, ya. Tepuk kaki, tepuk bunda, sambil kata-kata sugesti. Terima kasih untuk kasih PH, WA, membawa kemana saya pergi untuk tujuan yang ilahi Saya menghormati. Propaganda pendapat hidup yang digerakkan oleh tujuan. selama tujuan hidup saya benar, baik, dan mulia, maka Tuhan akan beri kekuatan kesehatan. Sekarang kita dapat muka cantik, ganteng, bukan wajah, tapi hati, inner healing, inner beauty. Kesembuhan, luka batin, membuat hati indah. Hati indah, jiwa baik-baik saja, maka juga akan sehat dalam segala sesuatu. Kita tepuk kepala kita tidak dengan dua jari saja, jangan ketenteng, ya berpikir positif, bertindak positif, berpikir benar, bertindak benar. Pikiran baik, perbuatan baik, pikiran sehat, badan sehat. berkata baik, berbuat baik berkata positif, berbuat positif, berkata sehat, badan pun ikut sehat. hidup mati dikuasai lidah. siapa menggemakannya, memakan buahnya. maka saya akan menggemakan hal-hal yang baik, perbuatan baik, perkataan baik. Oke, sekarang tepuk pundak. pundak lambang tanggung jawab, tugas tapi jika honda akan sakit, maksud kita hidup merasa penuh dengan beban berat. Tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya bukan tugasnya, dianggap bukan tugasnya, sehingga merasa beban. Tapi sekarang saya tahu dan sadar, kalau itu saya harus melakukan, akan memang itu tugas kehidupan. Tugas dari pemilik hidup, tugas dari Tuhan. Untuk bertanggung jawab bagi banyak orang, bagi orang lain, hidup berguna bagi sesama baik adik kakak orang tua mertua besan sipar, siapapun yang ada dalam tanggung jawab dan menjadi tanggung jawab saya tidak merasa dimanfaatkan saya tidak merasa sebagai pahlawan kesiangan saya tidak mau dianggap atau menganggap diri sebagai orang yang bekerja di luar tanggung jawab tetapi Tuhan yang memberikan tugas maka Tuhan memberi kekuatan. Segala perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kamu kuat, kamu sehat, kamu sembuh, kamu sukses, kamu diberkati. Saya diberkati, saya sehat, saya sukses, saya kuat. Kekuatan saya adalah kekuatan Tuhan yang memberikan tugas-tugas kehidupan untuk saya menjalani hidup ini mulia dan berguna. Oke, nanti tangan-tangan yang kriminal sembuh. Bunda-bunda yang pegel sembuh, namanya frozen shoulder sembuh. Ya. oke kita kembali ke posisi uh, seperti uh, ya, apa ah, sebutnya ya. kita tanda simpat. <laughs> kita tarik nafas, kita yang tangan ke depan, kaki ke belakang. Ya. kita tarik nafas, nah, Tangan tangan kanan ke belakang tangan kanan berapa? kaki kiri ke belakang, nanti dibalik, ya tarik ke belakangnya, Jadi waktu tarik nafas, badan rasanya kayak ketarik, tarik nafas, tarik nafas sampai habis utop nafasnya, buang nafasnya juga pelan-pelan kembali ke posisi semula, ya, tar, eh, oke. Ya cukup kita ganti posisi pilotnya yang serupa ya di hari ini kita nggak neplang sama kita yang head push ada yang pemula kadang tunggunya agak sakit ya kita silahkan hari ini untuk gerakan Plank dan head push ya sekarang tarik nafas kaki kiri tangan kiri kalau tangan tangan tangan kanan kita tarik nafas, buang nafas, kaki kembali seperti semula, kaki tangan masuk kolom, putar badannya sampai buang nafas habis, mulai tarik tangan, tarik nafas, kita mulai tarik nafas, ganti kaki sebelah, tangan atas, kaki atas, nafas habis, bentok, buang nafas. ya kita uh, mulai. ya cukup satu dua kali gerakan saja ya sekarang kita gerakan yang eh, berdiri kita tidak meplane kita uh, yang diberikan ini gerakan keseimbangan yang tidak imbang boleh cari kursi ya berani cukup boleh cari kursi jangan seboh-seboh berikan kursi tidak pakai beban boleh, tidak pakai tayung, nggak apa-apa, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, ya, Saya nggak pakai nah, main, ayunkan kaki, berandam, sendiri kaki kanan bergantian sambil tarik, buang nafas terus itu untuk uh, keseimbangan ya. Pas kurang tempat dulu lagi topiknya. dan kaki sebelahnya ya cukup sekarang kita gerakan kiri kanan ya sekitar. tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas Mau pakai tali boleh tanpa tali pakai beban boleh tidak punya beban pemberat ya tanpa pemberat pun kita bergerak Oke, okay. ganti kaki sebelahnya. Ya, makanya kalau kabel ya, kalau bisa ya, kita sayangi badan kita, kita sebelahnya. Ah, Oke okay. cukup ya sekarang kita kemarin kita enggak duduk tanpa kursi hari ini kita duduk tanpa kursi ya saya pernah dikasih tahu orang katanya namanya ingtung <gifat> ya yang pemula saya selalu mengulangi Kemudian mengulangi pemula ya Ada yang pemula cari aman cari tembok kaki melangkah badan diturunkan Ininya rata kanan ke depan sudah nggak kuat saya kembali lalu selesai ya berulang kali yang merasa mudah ya. ya saya masih merasa mudah ya jadi tanpa tembok nggak masalah yang penting yang penting lutut di jangan dimajukan lutut tapi pantat dimundurkan ya jadi bukan begini nanti lututnya sakit ya, tapi begini ya begini tahan sekuat mungkin tarik nafas, lepas nafas sambil menahan posisi ya sama lain. Oke, okay. lemaskan dulu kakinya Ya, lepaskan pananya, tangannya, tangannya pegel Kita gerakan dengan gerakan-gerakan lembut Maka itu melemaskan kaki dan tangan Oke, okay, sekarang kita ambil duduk Saya mau pakai tali untuk tangan-tangan Dan juga untuk lutut Ya, Jadi, beban di kaki ini dulu waktu istri saya sakit lutut, lalu kita pergi dalam keadaan sakit tapi sudah lepas tongkat ya kita ke Amerika Jadi, awalnya ya pakai tongkat jalan ya karena waktu dulu sakit pakai tongkat kalau di airport pakai kursi roda tapi setelah udah nggak pakai tongkat, jalan sudah agak lumayan tapi sakit, masih sakit, kita ke Amerika di Amerika kita nginep di rumahnya Yongki di New York ya Nah istrinya pernah mengalami hal yang sama sakit lutut. Lalu itulah tadi ya, untuk dikasih kasih alat ini. Saya juga pernah sakit. Ini strap, ini balon. Lalu yang untuk kaki ini, ya termasuk yang sekarang kita akan lakukan gerakan kaki ya untuk latihan lutut. Enggak sakit lutut pun mau latihan ya bagus. Bahkan kalau anda yang diabetes coba ketik aja di Google ya uh, olahraga untuk diabetes. Gitu olahraga lutut, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Lakukan aja beberapa kali. Kita lakukan bersama-sama. Ya, kita gerakin lutut. Pakai, nggak pakai pemberat pun nggak masalah. Ya, jadi bahkan lututnya. Ya, ini harusnya masih maju sedikit. Ya, harusnya kaki. Kalau pas ini kakinya, napak kaki nggak ngantuk. Oke, okay. hari ini saya mengajari gerakan baru ya. Ini, aduh ya tapi tadi nggak disiapin, nggak ya, disuruh siapin. Bisa anduk kecil, bisa kain, bisa kaos seperti ini ya. Nanti coba aja ya. Nanti kalau udah selesai bisa dicoba sendirian ya. Kita dulu saya pikir ya, sih berat gitu ya. Tapi kenyataannya begitu begitu ya. Jadi Kain aja yang tapi kita tangan selurusnya, uh, lurusnya tangan, lurusnya bahu, ya, lebar. Pegang sesuatu yang ringan, gini, tali atau kain apa, ya. Lalu coba gini ya, tarik napas, hatinya boleh terbuka sedikit, ya. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, sampai nanti datanya berat ya tarik apa buang nafas ya uh, saya nggak ngasih wabah saya mau ambil nafas pelan- Ya, hari ini cukup, ya jangan merasa aneh kalau kainnya lama-lama kainnya tambah berat Oke, tangannya capek, tangannya diremaskan dulu Sekarang kita terakhir menutup, ya, untuk keseimbangan ya, Yang tangannya jadi, ya, nah, waktu, dan korban tangan jadi Tapi keseimbangan, bagi saya, penting, karena ini untuk keseimbangan kota. Menjaga supaya tidak menggren, tidak Yang tidak berdikur, sembuh Otak Padang seimbang, otak seimbang nah, Itu menurut pelajarannya Ted Herman Yang menulis buku mengenai keseimbangan otak Bukunya beliau Saya Sadul menjadi daftar pustaka saya Waktu saya tahun 2000 Menulis buku otak yang maksimal Atau maksimalkan otak anda Maka untuk Menyeimbangkan otak di antaranya olahraga-olahraga keseimbangan Misalnya anak TK papan, Anak SD kasih tempatan, anak sepeda takut jatuh ya. Atau ice skating Semua olahraga keseimbangan itu termasuk menyeimbangkan otak Ada juga cara yang lain sih menyeimbangkan otak Misalnya mengganti kebiasaan Selama ini kita buka pintu selalu tangan kanan, Coba ganti tangan-kiri Supaya tangan-kiri, tangan-kanan di tangan itu dipakai seimbang sehingga tidak ada yang namanya nanti lumpuh tangan kanan, lumpuh tangan kiri karena kita menggunakannya secara seimbang ketika otak imbang itu otaknya maksimal, itu dalam teori keseimbangan otak ya. dan tidak ada yang namanya migren vertigo. Ya. keseimbangan otak juga dilatih dengan olahraga-olahraga keseimbangan -olahraga, uh, so, kita lihat posisi lagi misal orang-orang posisi pegang posisi, ya taruh kakinya di atas lutut. Sudah ketemu baru nah, ini paling gampang imbang ya, karena kan ini kan keseimbangan. Orang meniti papan, kan tangannya enggak Atau bahkan pegang bambu yang panjang untuk keseimbangan, ya. lama meniti, meniti tali misalnya, ya. Kalau ini sudah imbang, nah ini sudah. Coba Anda meniti jembatan yang cuma kayu, bagus satu garis, Anda nyebrangnya tangan begini. Catu. <laughs> begini lebih gampang kita latihan yang dari paling gampang. Ya, kalau sudah bisa, ya tangan ke atas. Olahraga, kesiliban. Kita Ya, Gira Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. itu mengatakan keseimbangan otak lebih penting daripada IQ. Dan untuk otak, kalau Gira Edelman sebagai psikolog, dia menekankan pengasuhan bersama ayah dan ibu figur ayah figur ibu harus seimbang, cintai bapak sayang ibu lembikannya dapat terus, cintai ibu sayang bapak perasaannya dapat bagus otak kanan dapat terus. Jadi untuk keseimbangan otak juga perlu keseimbangan figur ayah dan ibu, tapi kita bukan belajar parenting, kita belajar keseimbangan badan, kita latih dengan keseimbangan badan untuk keseimbangan total. Ya. Oke kita hari ini to